Halo semua, jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial cara buat highlight atau sorotan di Instagram tanpa harus nge-upload foto atau videonya selama 24 jam di story Instagram Pertama-tama kita buka Instagram Kita klik your story Kita pilih foto atau video apa yang mau kita upload Misalnya ini. Kita klik your story. Terus kita tunggu dia terkirim. Setelah dia terkirim, kita langsung hapus. Setelah dihapus, kita tunggu selama 24 jam, jangan kurang ya guys. Setelah menunggu selama 24 jam, kita buka kembali Instagram dan kita buka setting setelah itu kita buka buka yang account terus kita pilih yang recently delete ini yang tadi dan aku udah nyiapin ini kemarin-kemarin dan ini sudah lewat dari 24 jam kita klik tanda titik tiga kita klik restore kita klik restore ini sudah berhasil setelah itu kita buka arsip dan ini adalah postingan yang tadi kita restore sekarang kalau mau jadi sorotan tinggal klik highlight terus masukin kesorotan yang sudah kita buat ini sekian video tutorialnya maaf kalau kata-kata aku sulit untuk dipahami kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah see you